untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR wakil rakyat Ketumpulan kumpulan orang hebat bukan kumpulan teman-teman dekat Apalagi lagi Suara kami dolong dengar tangguh sampaikan Jangan takut, jangan ragu kalau menyadari Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam ya, ya, ya. Tantong saparimu kami ditinggal Masa depan, depan kami dan kami negeri dan ini kami Sabah Sampai merokkai Saudara dipilih bukan di lodre Buat tindang bilang siapa saudara Kami tak sendiri memilih para juara Suara dia suara he suara ha ha ha Bacar